Ya, yeah, let's just... Oke, okay, jumpa kembali dengan kami Servis Jepara. Kita mendapatkan order dari sahabat kami untuk memperbaiki kulkas bermerek Aqua dua pintu kerusakannya pada kompresor tidak mau hidup mati kita akan mengganti untuk kompresornya dan juga terjadi bocor di bagian kondensor seperti ini nanti kita akan menambahkan kondensor karena pada bekas ini kemungkinan terjadi bocor terus mesin nyala terus tidak dimatikan dan terjadi pada bagian kompresornya mati untuk kompresor ini inverter ya untuk merek A2 bisa kemungkinan dari modulnya yang rusak bisa juga kemungkinan dari kompresornya Oke sudah melepas untuk kompresornya seperti ini dan kita akan mengganti dengan kompresor kita punya setengah pakai untuk kompresornya untuk kompresornya kita mempunyai untuk dua pintu kita akan mengganti kompresornya kita mengganti dengan kompresor standar kita tidak menggunakan inverter karena untuk inventor ya cukup lumayan harganya kita menggunakan 7 kita tutup kertas-kertas saja untuk kompresornya kita untuk mengelas dan lepas pada bagian kompresor yang kita akan pasang oh iya untuk akuarium akuarium aqua, ya, aqua Pintu 2 ini dia menggunakan R134 oke kita akan memasang untuk kondensernya ini dan kita mengganti juga kompresor karena berbarengan ya perusakannya bocor dan oke ini sahabat kami dia sedang memperbaiki mesin air kita siapkan malam hari antaranya habis isa paling kita buat target untuk pemasangan kondensor dan kompresor satu jam oke kita akan meratik. kita bisa lihat ya, untuk rekan-rekan kali sing drop, nih, Oh iya, loro Berang... kali <coughs> ya i... telepon, teleponan mau jalu nomormu, nomormu kalau gitu dibutuh. Tapi gue langsung, anu loro, li dia aku kasih drop, iki mau masa kok uang pemerintah ya ya wes anggota pemerintah. bar jembatan itu apa? kuburan loh, uh, selagi orang kuburan kuburan melongo lo, melongo kuburan melongo menggo kan nona jembatan he, he, nah he. terus lurus mongga mongga ya kan gue menggo ngiri dari pondok, sak dari pondok ngiri. ngiri, nah nona Eh, nganan Nganan nganang nganang we nah, aku lali nganang nganang nganang nomor nganang nganang nganang nganang nganang nganang paling nganang ya aku ini ya, orang, sampai Oke, okay, untuk rekan-rekan setelah sistem sudah terpasang rapi semua untuk pemvakuman kita tidak videokan karena nanti terlalu lama oke, okay, kita setelah kita pakum ya, atau kita rapikan semua untuk sistem-sistemnya sudah kita cek juga tidak ada yang bocor kita tinggal membuntu untuk pipa kapiler kecil ini, pipa ka kapiler kecil ini fungsinya untuk termakum body sudah kita vakum dan nanti kita buntut dan kita wax seperti ini dan nanti kita la langsung untuk pengisian prion seperti ini kita gunakan R134 kita menyalakan mesinnya dan kita isi untuk prionnya kita biarkan dulu untuk prionnya masuk pada sistem bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pengisian prion R134 kita lakukan seperti ini kita buka tutup untuk peran manifold Kita akan mengisi kisaran di antaranya 12 PSI. Sepertinya untuk kalian baru masuk antaranya 2 atau 5 Dan nanti kita akan mengisi antaranya 12 PSI atau lebih sedikit, Maksim, maksimal 15 kita cuman kita tidak usah terlalu banyak. Untuk pengisian freon kita lakukan antaranya 12. Oke bisa dilihat untuk rekan-rekan, sepertinya sudah masuk antaranya 10-10 PSI atau 9 PSI untuk pada Manipol sudah terlihat seperti ini kok boleh ini merosok Oke, okay, setelah kita isi prion, kita akan mencoba mengecek untuk bunga esnya atau embun pada bagian. apa namanya kulkasnya ke bagian bawah sepertinya belum ya terlalu dingin dia masih dalam proses kita akan mencoba membuka yang di bagian atas oke okay. seperti ini sepertinya sudah embunnya sudah banyak sekali keluar di bagian pintu bisa diperhatikan untuk rekan-rekan uap ada Embun pada bagian uap, bagian pintu atas, kita baru mengisi antaranya 10 PSI. Oke, nanti kita akan tambahkan. Sangat mudah sekali untuk rekan-rekan. Kliknya -rekan penggantian. Kompresor standar asalnya dia menggunakan kompresor. Inventor Oke, kita tambahkan lagi. Untarannya 12. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita berikan trik-trik lagi. Kaya Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan nanti kita lanjutkan di trik-trik lain. Oh iya, jangan lupa untuk rekan-rekan untuk -rekan subscribe dan klik lonceng biar rekan-rekan mendapatkan update dan video kami yang terbaru. Oke, okay, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami. gak panas sih, ya. panasnya ini, yang Yang